Halo semuanya, aku Rian, back lagi di channel aku How guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua udah sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat baik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan kalian Oh ya btw lo semua sekarang udah bisa join membership di channel ini ya guys ya Harganya udah gue set yang paling murah cuman goceng aja sebulan dan di situ lu bisa dapetin banyak perks mulai dari loyalty badges, custom emoji sampai nama lu bakal gua mention di tiap video. Dan pastinya lu bakal dapetin experience yang lebih seru selama gua live. So buruan join membershipnya sekarang dan jangan lupa juga buat nonton pas gua live nanti, oke? Okay? Dan di video kali ini gua masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang viral belakangan ini. Sekarang ini kita udah sampai ke part 11, So buat lu semua yang belum nonton part-part sebelumnya, lu bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah. Salam. Kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy ya. So ada seorang influencer yang hobinya tuh hiking, namanya Bambang Rahayu. Doi kontennya tuh semuanya tentang alam dan sama sekali nggak ada hubungannya sama paranormal. Tapi ada salah satu video Doi yang pernah Doi post yang agak beda sama konten-konten Doi sebelumnya. Dimana di video itu, si Bambang ini nyobain buat solo hiking di Gunung Salak jam setengah 3 pagi. Gokil nggak tuh? Alasan Doi ngelakuin ini karena rumahnya tuh deket sama base camp. Dan malam itu, Doi tuh kebangun jam 11 malam. Dan Doi nggak tau mau ngapain. Jadi Doi milih buat ya udahlah hiking aja gitu. Dan di tengah-tengah pendakiannya, tiba-tiba Doi tuh ngedenger sesuatu. Perhatiin baik-baik Di video yang tadi Bambang bilang kalau di video itu Doi itu kayak diketawain sama kuntilanak. Walaupun gak ada penampakan yang terekam di video itu ya Tapi suaranya tuh loh Lu bisa dengerin ya Kerekam jelas banget di video Bambang. Kedengerannya sih kayak cuman suara ketawa aja dan itu pun cuman sekali ya. Tapi menurut gua itu creepy banget men. Apalagi ambience-nya itu udah kebangun gitu. Udah di Gunung Salak, jam setengah 3 pagi, hiking sendirian, grimis lagi. Iya kan? Kurang creepy apa coba. Terus lu tiba-tiba ngedenger suara kayak begituan gitu. Tapi kayaknya si Bambang ini santuy aja gitu ya. Oh ya udah ada kunti gitu. Kayak santai beth. Tapi bisa aja kemungkinan lain, ya. Misalkan yang tadi itu cuman suara-suara hewan, apalah nggak ngerti, ya. Namanya juga di hutan, ya kan? Bisa aja suara apapun gitu. So, gimana ini menurut lo? Suara Kunti atau bukan? Anyway, kalau misalkan lo penasaran sama video aslinya, lo bisa mampir ke TikToknya Bambang, linknya gua taruh di bawah. nah, video ini nih yang sempat viral kemarin. Jadi ada seorang nenek-nenek yang divideoin karena tingkahnya yang aneh. Dimana nenek-nenek itu kayak bersenandung dalam bahasa yang gak familiar. Dan caption video itu kayak gini: Cembar kuburan ngingih bah, buang ilmu rapalan dan juga susu kantil. Ilmu sing kena banyu seger urip mening. Ilmu apa ya? Coba deh sekarang lo tonton dulu aja videonya. Sebenernya gue tuh clueless bet ya. Gue nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di video ini. Tapi gue malah nemuin banyak informasi dari komen-komen yang ada di video ini. Karena justru malah banyak netizen yang kayak sharing gitu. Katanya nenek ini tuh punya ilmu rapalan yang bikin doi jadi susah buat meninggal. Dan ilmu itu harus dibuang dulu supaya doi bisa tenang. Kurang lebih ya seperti itulah informasi yang gue dapat ya. Mohon maaf nih kalau misalkan ada misinformasi. Ada yang komen katanya buyutnya juga punya ilmu rapalan dan susuk di kakinya. Pas udah mau meninggal, gak bisa anteng di kasur mintanya wudu terus. Ada juga yang bilang katanya kalau putih-putih di tubuhnya itu udah merata di seluruh tubuhnya, yang punya ilmu bakalan mati. Entahlah, gue juga nggak tahu kebenaran pastinya ya. So, kalau misalkan lo ada informasi tambahan tentang video ini, please komen di bawah. So ada seorang kontraktor yang bernama Anthony. Doi itu lagi ada proyek bangunan sebuah Kompleks perumahan subsidi gitu. Jadi pas progres pembangunan rumahnya, sampai rumahnya jadi, Doi itu rajin banget buat ngedokumentasiin rumahnya, buat dipublish juga di sosmed. Nah tapi ada salah satu video Doi yang Doi sama sekali gak sadar kalau ada yang aneh di videonya. Perhatiin baik-baik. Abis video yang tadi itu di pos langsung rame karena banyak yang notice kalau di bagian akhir video itu ada sesuatu yang lewat di jendela sosoknya tuh kayak kain berwarna putih dan ada rambutnya panjang dan yang bikin aneh tuh gerakannya ya menurut gue. karena bukan kayak orang jalan tapi kayak terbang bisa aja sih kalau yang tadi tuh cuman orang atau mungkin video ini sebenarnya cuman video settingan aja supaya viral gitu kan tujuannya buat promosi tapi tetep aja ya menurut gue itu aneh gitu. Masa iya sih Doi ngepromosiin rumah itu supaya semua orang tahu kalau rumah itu berhantu. Yang ada malah nggak laku ya kan. So menurut gue kecil ya kemungkinannya kalau video ini video saya settingan. Kecuali Do itu blunder. Niatnya mau promosi tapi malah bikin rumah itu makin nggak laku. Tapi gimana nih menurut lo? Real or fake? Kandang ayam. So ada seorang bapak-bapak yang lagi sibuk ngasih makan ternak ayamnya Tapi tiba-tiba doi ngeliat ada sesuatu yang bikin doi kaget banget di kandang ayam itu Perhatiin baik-baik Lo bisa lihat dengan sangat jelas ya, ada sebuah kain berwarna putih dan loncat-loncat yang kayak ngumpet di salah satu celah yang ada di kandang ayam itu. Bapak ini langsung notice dan Doi kaget setengah mati. Makanya, Doi langsung pukul-pukulin benda yang Doi pegang itu ke arah sosok itu. Dan sosok itu juga bereaksi ya. Doi sempat gerag gara gitu, tapi sosok yang mirip poci itu masih ada di situ sampai akhir video. Kalau ngelihat dari reaksi bapaknya sih, jelas Doi kaget beneran dan... Bukan akting ya, videonya tuh kayak legit banget gitu. Bahkan di akhir video, Doi itu sampai lari ketakutan dan teriak-teriak. Pas gue bacain komen-komennya, banyak yang bilang kalau emang sering di kandang ayam tuh udah jadi langganan penampakan pocong. Katanya ada yang bilang kalau pocong emang demen banget di kandang ayam karena emang Doi makanannya itu kotoran hewan. Makanya Doi tuh seneng banget nongkrong di situ. So gimana nih menurut lo, real or fake? Tugu. Ada seorang pendaki yang berhasil mendaki sampai ke puncak gunung Lawu, di mana di puncak gunung Lawu itu ada sebuah tugu yang bernama Tugu Hargo Dumilah yang ada di ketinggian 3.625 mdpl Ya seperti biasa ya, pastinya Doi seneng banget bisa berhasil mendaki sampai ke situ dan Doi bikin video di situ. Tapi setelah Doi post video itu di sosmednya, banyak temen temannya yang nanyain itu siapa. Doi bingung maksud teman-temannya tuh apaan sih? Karena Doi sama sekali nggak ngerasa ada yang aneh di video itu. Tapi pas Doi lihat lagi dan perhatiin baik-baik videonya, Doi baru sadar. Sekarang coba deh. Karena penampakan di video ini tuh cepet banget, gua pengen lu sekarang buat fokus dan perhatiin video yang ini baik-baik. Gue yakin 99% dari lo semua yang nonton video ini masih nggak ngelihat ya penampakannya tuh yang mana sih bang. Karena emang cukup sulit buat ngelihatnya dan penampakannya itu secepat itu. Tapi coba deh perhatiin baik-baik persis pas cowok ini berjalan mendekat ke arah tugu itu. Di belakang tugu itu ada sesosok berwarna putih dan berambut panjang yang tiba-tiba keluar dan kayak merangkak Dan gak lama kemudian doi ngilang. Nah otomatis banyak yang nyimpulin kalau yang tadi itu kunti ya. Apalagi udah jadi rahasia umum ya kalau Gunung Lawu itu auranya mistis banget. Tapi pas gue perhatiin baik-baik dan gue slow-mo videonya, gue ngerasa kayak ada yang aneh sama sosok itu. Karena di bagian punggungnya itu kayak ada sebuah garis berwarna hitam. Kayak semacam orang pakai sling bag yang dipakai melintang di dada gitu guys. Atau mungkin itu ransel gue sendiri juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti ada warna hitam di situ dan itu bukan bagian dari rambutnya. Kalau misalkan yang tadi itu kunti, itu bagian apanya coba? Atau jangan-jangan kunti sekarang pada bawah slingback? Gimana ini menurut lo? Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian semua gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.